Setiap cinta perlu bukti Tidak cukup hanya keluar dari kerengkuan saja Coba kalian buka Quran Surat Ali Imran Atau Surat Kit 3 E 31 yang artinya Katakanlah Muhammad Jika kamu mencintai Allah Ikutilah aku Niscaya Allah mencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Karena cinta harus meresap ke dalam hati Dan nampak dalam Pembuktiannya Coba kalian buka Quran Surat Al-Hujurat Atau Surat empat puluh 49 ayat 14 yang artinya orang-orang Arab Badui berkata kami telah beriman katakanlah kepada mereka kamu belum beriman tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala. Amalmu sungguh Allah maha pengampun maha penyayang.